Saya Indonesia. apa kabar semuanya? Baik ya, itu yang paling penting. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hal-hal menarik yang ada di seputar kita tentunya. Tapi jangan lupa untuk tetap memperketat prokesnya ya. Tetap pakai masker, menjaga jarak aman, serta menjauhi kerumunan. Tetap semangat. Untuk mencari info-info terkini dan yang terbaru Dan kumpulnya itu bareng-bareng di Semesta Indonesia Hari ini topik pembelajaran kita adalah Tips sehat yang jarang diungkap dokter Jadi jangan skip dulu Jangan lupa buat subscribe, like Dan bunyikan loncengnya serta komen yang ada di bawah Guna kita membangun channel ini jadi lebih baik lagi Ketika kita berkonsultasi kepada dokter dan menanyakan tentang tips-tips agar tetap sehat. Tentunya dokter akan menyarankan hal-hal seperti biasanya, menjaga pola makan, istirahat cukup, menghindari stres dan jangan ganggu istri orang. Ups. Maaf. Kayaknya ini salah. Maksudnya mungkin jangan merokok. Tapi ya, kalau kamu ganggu istri orang, kamu bisa digampar sama suaminya. Kan sakit jadinya, dasar penyakit. Oh ya, buang air kecil jarang sekali diulik oleh dokter. Mungkin kita beranggapan bahwasanya hanya wanita yang melakukannya. Ternyata pria pun harus melakukannya. Berikut faktanya ketika tubuh kita melakukan aktivitas seperti bengong, bermain, belajar, bekerja, maka tubuh kita akan menghasilkan yang namanya garam dan berapa persen akan dikeluarkan melalui keringat dan selebihnya dikeluarkan melalui pembuangan urin. Hmm, luar biasa tubuh kita bukan akan tetapi ketika kita melakukannya dan membuangnya dengan cara berdiri maka kandung kemih kita akan menggantung dimana sisa-sisa garam tadi akan menumpuk dan mengkristal dan akibatnya akan kelamaan menjadi membatu dan menyempitkan area pembuangan urin hmm, kalau sudah begini bagaimana pasti kita akan sering berhubungan dengan rumah sakit ini guna kita untuk men share, membagikan pengetahuan agar semuanya bisa terus belajar dan belajar agar menjadi tahu dan membuat kamu senang dan tidak bersedih. Bagaimana? Apakah kamu setuju dengan fakta-fakta yang sudah kami sampaikan? Agak sedikit perih sih, cuman apakah kamu siap mengganti tradisi dari berdiri menjadi jongkok? ...agar kamu lebih panjang umur... ...dan bisa terus berkumpul dengan orang-orang yang kamu cintai. Nomor dua, berpuasa. berpuasa merupakan aktivitas tertua di muka bumi ini... ...dan tentunya sudah ada sejak zaman para nabi-nabi. Nah, mengapakah para nabi-nabi itu... merekomendasikan puasa kepada umatnya... Berikut faktanya Tubuh kita merupakan pabrik yang sangat besar di mana setiap hari kita memasukkan begitu banyak makanan dan minuman Yang berbentuk karbohidrat, protein, dan lemak Dengan pola makan yang salah, makan berlebihan, serta malas berolahraga Menimbulkan timbunan lemak, karbohidrat, dan protein di dalam tubuh Dan akhirnya mempengaruhi kualitas sel darah merah kamu dan menjadi tempat berkembang biaknya virus, penyakit, dan bakteri di dalam darah kamu. Akibatnya akan menurunkan daya tahan tubuh kamu dan masa daripada organ-organ tubuh kamu. Dan membuat tubuh kamu jadi lebih ringkih dan gampang terserang oleh berbagai macam penyakit dan virus. So, kamu jadi lebih sering silaturahmi kepada dokter. Ayo, segera kosongkan piring kamu, atur kembali tubuh kamu.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 dan dia bekerja setiap detiknya untuk memompa darah ke sekujur tubuh kita, di mana kita memiliki miliaran syaraf-syaraf. Jantung, pada dasarnya, adalah denyut nadi kita. Ketika seseorang berhenti jantungnya selama 3 detik, maka akan dinyatakan meninggal dunia. Nah, apabila kita kerap sekali marah, maka jantung akan bekerja tiga kali, bahkan empat kali lipat dari dia bekerja secara normalnya. Itu sama dengan kendaraan yang terus kita pacu dan kita pacu di luar kadar normalnya. Nah, apabila hal ini terus berlanjut tanpa kita sadari, kita akan membuat komponen-komponen dari kendaraan itu aus dan akhirnya rusak. Itu sama juga dengan kita mengurangi umur dari organ-organ tubuh kita. Diakibatkan kita sering memompa jantung di atas kadar normalnya. Dikarenakan kita sering marah-marah. Berarti obat untuk tetap panjang umur. Yaitu dengan mengurangi marah dan marahlah dengan bijak. Sedekah pekerjaan mulia Dan ada pepatah yang mengatakan Banyak makan berarti banyak buang air besar Itu baru namanya sehat Banyak dermawan dunia yang namanya tertulis dengan tinta emas Dan banyak juga orang kikir yang tidak merubah apapun Ternyata antara dermawan dan si kikir Memiliki tingkat psikologis yang berbeda dalam diri mereka dan tentunya berpengaruh kepada faktor kesehatan masing-masing Orang kikir akan sibuk mempertahankan hartanya alih-alih untuk anak cucunya Berusaha keras dengan akalnya mempertahankan jangan sampai uangnya keluar seperak pun Tak peduli orang lain makan atau tidak tahu-tahu stroke, pikun, menakirnya mati dan tak pernah menikmati hartanya dasar nah, yang gila Sedang si dermawan hidup bebas bagi dia rezeki dari Tuhan dan tidak akan tertukar tanpa beban mental dan akal dan dia sibuk untuk merendah kebahagiaan orang lain karena dia sudah bahagia sama seperti saya yang sibuk merendah kebahagiaan Anda dengan info menarik dan bermanfaat terima kasih sudah mampir di channel kami Buah kecapi di atas lemari. Terima kasih udah nonton di channel ini. Buah kecapi dalamnya duri. Siapa yang nonton channel ini, kami doakan banyak rezeki dan tambah istri. Terima kasih. Assalamualaikum.